tersemerkulau ini melangsung menyerah serbuah belas arah ini konggilan itul melayu ya mbak dengan wajah tenang ngomong lampaman buat melayu belas Pak setelah beredarnya kabar di media sosial tentang penampakan harimau Sumatera di perkebunan karet desa Tamba Astri Tugumulyo Akhirnya tim dari dinas terkait turun ke lapangan Dalam beberapa hari ini warga desa Tamba Astri kecamatan Tunggu Kabupaten Wisrawas dihebohkan dengan kemunculan harimau di kebun milik warga Menurut keterangan warga sudah ada empat orang yang bertemu binatang buas tersebut Peristiwa kemunculan harimau yang meresahkan warganya Pemerintah desa Tamba Asri mengeluarkan surat yang ditujukan ke Polsek Tugumulyo tentang laporan kemunculan harimau di kebun warga. Menindaklanjuti surat tersebut akhirnya tim dari Koramil Tugumulyo, Polsek Tugumulyo, KPH Lakitan, Bukit Cogong, dan TNKS mengecek lokasi tempat warga bertemu dengan harimau tersebut. Kapolres Musyrawas AKBP Evran Nedi melalui Kapolsek Tegumulyo yaitu M. Dadang Rusnandar menjelaskan berdasarkan keterangan sudah empat warga yang bertemu dengan harimau. Menurut Suparlan, salah seorang warga yang bertemu harimau menceritakan bahwa selain dirinya juga sudah ada empat warga yang bertemu dengan harimau itu. Berikut penuturannya. Mana ceng rumput lho pak? Uh, rumput minggu. Tantau jam tiga lah nih, kermis Pas tanggal tujuh Pas tujuh belasan nih? Mungkin, oh. tanggal 17 ini, Nah, kemudian nambah mawan gitu. Mandap, itu Lalu tengk beriko, Potongan bulan. Bulan nih langsung Dalam 12 arah milan gitu. Melayu kan, anu, kan? gak, Pak? itu namun Melampang, buat Melayu Pak Eh, Melampang, Tapi ngantos ngantos melompat empat lepen nih buatan nolah bilasnya. Padahal ini ngigilnya enten enten wote yang motong dinten enten buatan pura buat Berikut jambuot, diulah yang cedek cedek banget. Lembasan semerep nih, pak bar belum empat lepen nih. Sikil niku menekan kadang berusaha melampaui. Berboh saat memberiku niku ah, gitu ganggu ya, jen. Mentani sikil niku rotok. Terusah malih atau melakuk Ini wakil lho pak Aku nginggilin aku bakal ini Semeter ini ada semestinya Nginggilin Tempat lainnya aku waduh Aku ini karo tengah meter Duh ini kondang aneh lho maksudnya Apa nih panjangnya Panjangnya ya Sementara Mutoyo, salah seorang tokoh masyarakat berharap Kepada dinas terkait untuk bisa menyelamatkan harimau tersebut dan juga warga dan petugas agar selamat dari ancaman harimau yang sangat buas kasihan dengan warga yang sudah hampir setengah bulan ini tidak berani untuk pergi ke kebun dan menyadap karet yang meresahkan yuk. jadi masyarakat itu aktif, aktivitas aktivitas hari sebagai petani kebun yuk. bisa seperti semula aman Ya, yang masyarakatnya aman harimaunya nya tertangkap aman nggak mati nah, terus petugas yang menangkapnya ya harapan saya aman semua nggak ada korban nggak ada timbul korban itu harapan saya ya, dan mudah semuanya cepat berhasil cepat, berapa, cepat selesai ya, kemudian uh, semua kembali ke kita masing-masing ya, kemudian yang mengunggah di facebook ya harapan saya ya untuk berhati-hati, ya, yang pasti-pasti saja, -pasti jangan sampai timbul hoax. Jadi kalau nanti, nanti timbulnya dikatakan hoax, itu semuanya ikut merosah. Bukan hanya masyarakat, pemerintah kita juga merasa